Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, tampak seperti cermin bundar yang cerah. Cahaya bulan yang sedingin es berhamburan dari sana, menutupi seluruh pulau roh misterius. Samar-samar, raungan binatang iblis rendah bangkit dan jatuh jauh di dalam pulau. Lindong duduk di dalam gerbong, perawatannya jelas tidak terlalu baik jika dibandingkan dengan tenda-tenda lembut yang lain. Namun, dia tidak berminat bertengkar tentang hal-hal seperti itu. Lagi pula, dia sepertinya beban berukuran jumbo di mata yang lain. Lindong duduk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya. Lampu hijau lemah berkedip di permukaan tubuhnya. Dan jejak kekuatan melahap samar dipancarkan. Itu menelan kekuatan Yuan alami. Perlahan-lahan mengubahnya menjadi kekuatan Yuan sendiri untuk perlahan-lahan memelihara median dan tulang yang terluka serius di dalam tubuhnya. Di bawah makanan Yuan Power ini. Lindung bisa merasakan bahwa ada beberapa jejak energi brutal namun lemah lembut keluar dari dalam tubuhnya. Ini adalah aura naga langit yang telah sepenuhnya bergabung ke tubuhnya. Oman naga samar bergema di dalam tubuhnya sementara energi ini melonjak. Menyebabkan lampu hijau berkedip-kedip dalam tubuh lindung berkedip bahkan lebih intens. Karena kelemahannya juga perlahan-lahan berkurang sedikit demi sedikit. Lindong diam-diam menghela nafas lega sementara dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Dia berencana untuk mundur dari kondisi latihan ketika tiba-tiba dia merasakan getaran samar di antara alisnya. Segera setelah itu, dia terkejut menemukan gelombang demi gelombang energi bergelombang murni memancar keluar seperti air banjir, sebelum menyebar ke anggota badan dan tulangnya. Ini adalah adegan tiba-tiba ini menyebabkan Lindong sangat heran. Pikirannya bergerak dan bergeser ke arah titik di antara alisnya. Segera setelah itu, dia melihat simbol cahaya yang melekat di bawah pelipis. Energi Agung samar-samar berdesir darinya. Spirit emblem lindung mengamati simbol cahaya baru, kemudian hal itu tiba-tiba menghantamnya ketika sukacita melonjak dari hatinya. Dia hampir lupa bahwa dia telah mendapatkan emblem roh di tubuh Yuan Chang setelah membunuhnya. Lindong jelas menyadari betapa kuatnya emblem roh itu. Alasan bahwa Yuan Chang bisa mencapai tahap mendalam kehidupan awal pada usianya sangat mungkin karena spirit emblem ini. Saat ini, objek ini telah mendarat di tangan Lindong, dan itu pasti akan menjadi tambahan yang bagus untuk arsenalnya yang sudah tangguh. Dengan energi yang dipasok oleh emblem roh, Lindong jelas akan dapat dengan cepat pulih dari lukanya. View, Lindong perlahan membuka matanya. Saat mulut penuh keruh udara bergerak di tenggorokannya dan diludahkan. Sebuah cahaya terang melintas di matanya. Sebelum kembali normal, berderak. Tidak lama setelah Lindong membuka matanya, pintu kereta tiba-tiba didorong terbuka. Setelah itu, dia melihat Guya membawa beberapa selimut saat dia berjalan dengan hati-hati. Kakak Lindong, pulau ini sangat dingin di malam hari. Apalagi kamu terluka. Tolong jangan masuk angin saat beristirahat di malam hari. Guya meletakkan selimut lembut di samping Lindong dan berkata dengan tersenyum. Lindong kaget saat menyaksikan adegan ini. Segera setelah itu, tatapan lembut muncul di matanya. Wanita muda ini terlalu baik. Kakak Lindong, kakak perempuan Guyan sebenarnya bukan orang jahat. Semua orang keberatan ketika aku menyelamatkanmu saat itu. Namun, hanya setelah dia setuju. Apakah sisanya mengakui? Guya duduk di samping Lindong dan berkata. Lindong tersenyum dan mengangguk. Dia tidak merasakan ketidaksukaan terhadap Guyan. Bagaimanapun, kekuatan adalah yang paling penting di dunia ini. Semua orang berasumsi bahwa dia adalah orang cacat yang tidak akan bisa berkultivasi di masa depan. Dan karenanya secara alami tidak akan tertarik padanya. Dia sudah cukup murah hati untuk mengizinkannya ikut. Keduanya duduk di gerbong dan mengobrol satu sama lain. Biasanya, Guya malu-malu dan merasa rendah diri terhadap orang lain. Karenanya, dia tidak pandai berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu karena kondisi Lindong saat ini bahkan lebih menyedihkan daripada kondisinya sehingga dia dapat berkomunikasi dengan baik dengan Lindong. Saat mereka mengobrol, Lindong juga dapat memperoleh berbagai informasi tentang wilayah Laut Angin Surga dari dia. The Heaven Wind Sea Regent terletak di wilayah barat laut Chaotic Dimensi. Daerah ini cukup terkenal di dalam Chaotic Dimensi, dan ada juga beberapa faksi kuat di dalamnya. Yang paling terkenal di antara mereka adalah apa yang disebut dua gua besar dan lima klan besar. Yang disebut dua gua besar adalah gua angin iblis dan gua semesta. Dua faksi besar ini bukan hanya faksi terkuat dalam wilayah Laut Angin Surga. Tetapi mereka juga memiliki reputasi tertentu bahkan di seluruh Laut Iblis Caotik. Lima klan besar adalah lima klan dengan sejarah yang sangat panjang. Mereka adalah klan Wei, klan Gu, klan Su, klan Zu, klan Sentu. Lima klan besar ini adalah faksi yang cukup terkenal di dalam wilayah Laut Angin Surga. Tentu saja, chaotic dimensi sangat kacau. Dan ada juga banyak faksi dari semua ukuran di heaven. Windy si region ini selain dua gua besar dan lima klan besar, beberapa dari mereka mungkin tidak sekuat lima klan besar, tetapi mereka tidak boleh diremehkan. Kamu adalah anggota klan Bu kan? Lindung menatap Buya dan bertanya setelah beberapa pemikiran. Bahkan sejak dia melihat anak-anak muda yang relatif kuat di siang hari, dia sudah menduga bahwa faksi yang termasuk dalam kelompok Buya seharusnya tidak terlalu lemah. Namun, dia tidak berharap bahwa mereka sebenarnya adalah salah satu dari lima klan besar dari Heaven Sisi Regent. Kepala klan aku adalah seorang ahli yang telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Mata Guya berisi ekspresi ibadah. Kemungkinan level seperti itu cukup baginya untuk melihat ke atas. Panggung kematian Hu, Lindong sedikit mengangguk. Meskipun dia sementara tidak yakin tentang berapa banyak ahli top dari klan Gu telah melangkah ke tahap kematian mendalam. Klan Gu memang cukup kuat. Mereka pasti sebanding dengan beberapa sekte super di wilayah Suan Timur. Tentu saja, sekte super ini tidak merujuk pada sekte super di tingkat Gerbang Yuan atau Sekte Dao. Tetapi sekte super lainnya, sangat mungkin bahwa hanya dua gua besar di wilayah angin laut surga ini yang setingkat dengan Gerbang Yuan atau Sekte Dao. Ini sudah cukup menakutkan, setelah semua. Wilayah Laut Angin Surga hanyalah salah satu dari banyak daerah di Laut Iblis chaotic Apalagi itu bukan wilayah laut terkuat. Kami awalnya mengirimkan barang. Tetapi kami menerima beberapa berita di sepanjang jalan bahwa buah roh kehidupan misterius ini telah lahir di Pulau Roh Misterius ini. Oleh karena itu, kami membuat jalan memutar dalam upaya untuk melihat apakah kami bisa mendapatkannya. Guya menjelaskan, Buah Roh Kehidupan Misterius Lindung awalnya terkejut ketika mendengar nama ini. Segera, wajahnya mulai berubah sedikit. Apakah itu buah roh kehidupan misterius yang aneh yang dapat membantu seseorang untuk menembus ke tahap kehidupan mendalam? Apakah kakak laki-laki Lindung juga mendengarnya? Guya mengangguk terus-menerus ketika dia berbicara. Buah roh kehidupan misterius sangat bermanfaat bagi ahli panggung sembilan Nirvana Yuan. Jika seseorang cukup beruntung. Seseorang bahkan dapat meminjam kekuatannya untuk masuk ke tahap kehidupan mendalam. Guyan berencana untuk mendapatkannya selama perjalanan ini. Dia sudah ahli di setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam. Jika dia bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius, dia akan bisa membuat terobosan lengkap. Lindong mengangguk, sementara kilatan yang tidak biasa berkedip di matanya. Dia bisa merasakan bahwa jika lukanya sembuh sepenuhnya. Kekuatannya pasti akan maju sekali lagi, dan langsung naik ke tahap sembilan Yuan Nirvana. Jika dia bisa mendapatkan buah roh kehidupan misterius itu, dia mungkin bisa maju sekali lagi dan mencapai tahap kehidupan mendalam. Selama pertarungannya dengan Yuan Chang, Lindong jelas bisa merasakan perbedaan besar antara tahap kehidupan mendalam dan tahap Nirvana, meskipun Lindong saat ini memiliki spirit emblem. Dia akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk maju ke tahap mendalam kehidupan jika dia berlatih secara normal. Namun, penampilan buah roh kehidupan misterius ini dapat sangat mempersingkat waktu itu. Buah ajaib seperti itu sangat langka di wilayah Suan Timur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan beruntung menemukannya setelah tiba di wilayah Laut Angin Surga ini. Cautik dimensi ini memang tanah harta karun. Namun, Berita buah roh kehidupan misterius ini telah menyebar. Dan banyak ahli telah tiba di pulau roh misterius ini. Sulit untuk mengatakan apakah kita pada akhirnya akan bisa mendapatkannya. Guya terus bergumam pada dirinya sendiri tanpa memperhatikan ekspresi Lindong. Tidak heran Guyan mengatakan bahwa pulau roh misterius ini tidak damai baru-baru ini. Ekspresi wajah Lindong perlahan menghilang. Soal buah roh kehidupan misterius telah agak melebihi harapannya. Itu akan bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak tertarik. Setelah mengalami kekalahan yang menyedihkan di wilayah Suan Timur, dia dengan jelas memahami pentingnya meningkatkan kekuatannya. Namun, luka-lukanya saat ini masih cukup serius. Selain itu, pasti ada banyak ahli setelah buah roh kehidupan misterius. Oleh karena itu, ia harus terlebih dahulu pulih dari cedera sebelum mengadopsi pendekatan menunggu dan melihat. Jika dia memiliki kesempatan, dia dapat mencoba untuk bergerak dalam kasus apapun. Harta karun alami seperti itu adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh mereka yang memiliki kemampuan. Lindong tidak punya banyak perasaan terhadap kelompok guyan, namun jika dia berhasil mendapatkannya, dia tidak boleh memperlakukan dengan buruk anak kecil semacam ini. Buya Lindong menekan riak-riak di dalam hatinya ketika dia memikirkan hal ini. Dan terus mengobrol dengan Buya. Lama kemudian, wanita muda itu akhirnya ingin pergi. Lindong memperhatikan sosok Buya yang pergi dan sedikit tersenyum. Segera setelah itu, dia sekali lagi menutup matanya. Dia harus memanfaatkan penuh waktu yang dia miliki untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Bab 834, Pilsuan Yuan, Gemuruh konvoi melakukan perjalanan melalui hutan lebat ketika roda menekan ke tanah beberapa suara gemuruh yang berisik dipancarkan yang kemudian menyebar ke kejauhan lindung duduk di belakang konvoi cedera internalnya sebagian besar sembuh setelah dua hari penyembuhan karenanya ia juga memulihkan sebagian kekuatannya namun dia yang berhati-hati tidak ingin mengekspos dirinya sebelum dia membuat pemulihan lengkap untuk menghindari konflik Selama dua hari ini, Lindong diam-diam mengikuti konvoi saat berkembang lebih dalam ke pulau. Selain Guya, yang sesekali mengobrol dengan dia, anggota konvoi lainnya kebanyakan mengabaikannya. Tatapan yang dengannya mereka memandangnya sebagian besar dipenuhi dengan simpati. Sementara ada juga beberapa keunggulan dan ketidakpedulian di mata beberapa anggota muda klan Gu. Saat mengikuti konvoi. Lindung juga melihat banyak orang berkumpul di pulau roh misterius ini. Orang-orang ini semua menuju ke kedalaman pulau. Jelas, mereka semua mengejar objek yang sama. Buah roh kehidupan misterius. Lindung telah menemukan beberapa orang kuat di antara kelompok-kelompok ini. Dan tanpa sadar sedikit terdiam. Cautik dimensi ini memang lebih kuat dari wilayah Suan Timur. Sebagian besar orang yang muncul di sini adalah individu yang luar biasa. Selain itu, dari aura menakutkan yang melekat di sekitar tubuh mereka, orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah individu yang kejam yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Kakak Lindong, apakah kamu lapar? Di sini, Guya tiba-tiba muncul di samping Lindong sementara yang terakhir mengamati sekelilingnya. Setelah itu, dia menyerahkan sepotong daging kering dan berkata dengan lembut. Lindong menerima daging kering dan menggigit. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, Guya, apakah kamu masih memiliki pil yang kamu berikan kemarin? Guya memberi Lindong beberapa pil obat sehari sebelumnya. Pil-pil ini tidak hanya mengandung sejumlah besar Yuan Power, tetapi juga mengandung jejak energi kehidupan yang sangat redup. Mereka sangat efektif untuk pemulihan Lindong. Oh, apakah kakak laki-laki Lindong berbicara tentang pil Suan Yuan? Pil obat itu adalah versi terbaru dari pil Nirvana dan mengandung lebih banyak energi. Pil Nirvana berisi Nirvana Ki, sedangkan pil Suanyuan berisi Jejak Life Ki. Jika kamu ingin membeli sesuatu di caotik dimensi, kamu harus memiliki Suanyuan Pios. Guya sejenak terkejut sebelum dia menjawab, Aku mengerti. Lindong tiba-tiba mengerti. Namun, dia tidak merasa terkejut. Lagi pula, mata uang biasa tidak banyak berguna bagi kebanyakan orang. Mata uang pil ini adalah sesuatu yang benar-benar diakui oleh semua orang. Aku hanya memiliki sekitar 500 pil suan yuan. Jika kakak laki-laki lindung perlu menggunakannya, kamu bisa mengambil semuanya. Guya mengeluarkan tas Kian Kun kecil dan berbicara dengan wajah agak merah. Lindung memandang wajah Guya yang memerah, dan untuk sesaat tidak bisa berkata-kata, dia juga merasa agak rumit. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang begitu baik dan sederhana. 500 ratus Pillsuan Yuan mungkin tidak dianggap sebagai kekayaan yang terlalu besar, tetapi secara substansial memikat bagi orang biasa. Namun, wanita ini sebenarnya merasa malu karena jumlahnya terlalu kecil. Terima kasih. Namun, Lindung tidak melakukan tindakan. Dia saat ini benar-benar membutuhkan pilsuan Yuan ini untuk memulihkan kekuatannya. Oleh karena itu, ia secara tak Acuh menerima mereka, tetapi juga mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Guya, pil yuan yang didistribusikan ke langgu kami setiap bulan, bukan untuk kamu gunakan dengan cara ini. Namun, pekikan tiba-tiba terdengar dari depan mereka ketika lindung menerima tas kian kun. Setelah itu, dia melihat Guying berpakaian merah menatapnya dengan wajah dingin. Guya juga takut dengan omelan Guying segera. Wajahnya memerah ketika dia berkata, ini adalah Suan Yuan aku. Aku akan menggunakannya sesuka aku. Selain itu, kakak laki-laki Lindung bukan orang jahat. Petik 2. Kamu benar-benar berani berbicara kembali kepadaku. Wajah Guying menjadi geram ketika dia melihat Guya yang biasanya patuh benar-benar berani membalas. Tangannya langsung terayun ke arah Guya. Pah, namun. Tangannya hanya setengah menuju Guya ketika diblokir oleh tangan lain. Ekspresi Lindong agak gelap saat dia melihat wanita yang tidak masuk akal itu. Nada suaranya menjadi lebih dalam dan lebih gelap. Kamu berdua adalah anggota klan Gu, dan asuhanmu tampaknya sedikit kurang. Kamu, seorang yang cacat, benar-benar berani mengatakan bahwa aku memiliki pengasuhan yang buruk. Wajah Guying menjadi putih karena marah. Jelas. Ini adalah pertama kalinya seseorang menguliahinya tanpa memberinya wajah. Beberapa anggota klan Gu lainnya juga cepat mengelilingi tempat ini. Ekspresi mereka tidak ramah saat mereka menatap Lindong. Apa yang kamu lakukan? Keributan yang dibuat cukup besar. Dan secara alami juga terdeteksi oleh Gu Yan di depan. Segera sosoknya bergerak dan bergegas ketika dia memarahi dengan suara berat. Saudari tetua Gu Yan. Orang ini sedang mencoba menipu Guya dari Pil Yuan-nya. Dia pasti penipu. Guying buru-buru berteriak ketika dia melihat ini. Itu tidak benar. Aku secara sukarela memberikannya kepada kakak Lindong. Guya buru-buru membela Lindong ketika dia mendengar ini. Kamu, Furi sekali lagi melonjak ke wajah Guying. Cukup, ekspresi Guyan menjadi gelap. Dia menegur mereka berdua sebelum mengalihkan pandangan ke arah Lindong. Dengan mengerutkan kening. Dia berkata, "Untuk apa kamu membutuhkan pil suan yuan milik Buya?" Pemulihan nada suara Lindong tenang. Tidak ada cara bagimu untuk pulih dari cederamu. Bahkan pil suan yuan tidak akan membantumu." Guyan mengerutkan alisnya dan berkata, "Aku punya cara." Aku, Lindong menjawab dengan tenang tetapi tidak menawarkan penjelasan. "Jadi, bagaimana jika lukamu bisa disembuhkan? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu masih bisa naik ke puncak?" Gu Ying tertawa dingin. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat tatapan lindung menjadi gelap dan keras ketika dia menatapnya. Meningkatnya kekejaman di mata itu segera membuatnya merasa dingin di dalam hatinya. Kata-kata yang telah mencapai mulutnya sebenarnya ditelan kembali dengan takjub. Segera setelah itu, dia menjadi marah dan malu. Dia baru saja akan membentak lagi ketika dia dihentikan oleh Gu Yan. Mudah-mudahan kamu tidak memiliki niat buruk. Guya memiliki hati yang baik. Jangan menipu dia. Jika tidak, aku tidak akan membiarkan kamu pergi. Guyan menatap lindung. Setelah itu, dia berhenti berbicara sambil melambaikan tangannya dan menyebarkan semua orang. Guying menatap lindung dengan marah. Saat itulah dia berbalik dan pergi dengan amarah yang besar di dalam dirinya. Ekspresi lindung tenang saat dia menonton adegan ini. Hanya setelah semua orang pergi, dia tersenyum menepuk kepala kecil Guya. Dia akan mengucapkan kata-kata penghiburan ketika ekspresinya tiba-tiba menjadi fokus. Dia menoleh dan melihat tempat yang tidak jauh dari depannya. Sekelompok besar orang muncul di lereng bukit. Pandangan mereka terkunci di tempat ini. Mereka adalah anggota klan Wei. Tidak kusangka mereka datang ke sini juga. Petik 2. Keributan cepat menyebar dari lingkungan mereka setelah Lindong menemukan sekelompok orang di depan. Selanjutnya, semua anggota klan Gu mulai mengerutkan kening. Siapa mereka? Mata Lindong memandang ke depannya. Ada seorang pria berpakaian hijau di bagian paling depan kelompok. Mata pria itu sangat dalam. Meskipun senyum ramah menggantung di wajahnya. Ada rasa dingin di dalam senyum itu. Mereka berasal dari klan Wei. Yang memimpin mereka adalah Wei Song. Dia cukup terkenal di antara anggota generasi muda klan Wei. Ada desas-desus bahwa dia juga seorang ahli yang berada di setengah kaki ke tahap kehidupan mendalam. Buya berbicara agak cemas di samping Lindong. Klan Gu kami dan klan Wei tidak rukun. Tidak terduga bahwa mereka juga datang ke Pulau Roh Misterius kali ini. Lindong sedikit mengangguk, matanya terfokus pada Wei Song. Beberapa saat kemudian... Hatinya tiba-tiba bergetar dan pandangannya bergeser ke belakang Wei Song. Ada sesosok manusia yang terbungkus jubah hitam di tempat itu. Orang ini tidak mencolok, tetapi Lindung bisa merasakan jejak fluktuasi unik dari tubuhnya. Haha, kebetulan sekali. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kami akan bertemu Nona Guyan di sini. Wei Song tersenyum menatap Guyan yang memimpin kelompok dari klan Bu, dan berkata, Gu Yan meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia menjawab, "Kamu mendapat informasi yang cukup dan sudah sampai di sini dengan cepat. Namun, Klan Gu aku tidak akan membiarkan kamu memiliki buah roh kehidupan misterius." Petik dua. Nona Gu Yan sangat cepat untuk sampai ke titik. Wei Song tertawa. Dia masih memakai wajah tersenyum yang menyembunyikan niat jahat. Segera setelah itu, kedua tangannya menarik lengan bajunya. Saat dia dengan penuh arti melirik Buya dan berkata, "Kalau begitu, kita harus mengandalkan kemampuan kita sendiri." Selain itu, aku akan mengingatkan Nona Guyan bahwa ada banyak binatang iblis di Pulau Roh Misterius. Kamu harus lebih berhati-hati di malam hari. Wei Song tertawa keras setelah kata-kata itu terdengar, sementara cahaya gelap dan dingin menyala jauh di dalam matanya. Setelah itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa orang-orangnya pergi. Anggota klan gu memiliki ekspresi yang agak jelek setelah kelompok Wei Song pergi. Lindung menatap bagian belakang kelompok Wei Song dan sedikit mengernyit. Tampaknya tidak aman untuk tinggal bersama grup ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa, sayangku. Emuah, emuah. Dadah.